di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, Mimin akan memberikan bocoran pembahasan solen episode yang ke-241. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana Tangsha yang mampu melawan tiga pemuja sekaligus, dimulai dari pemuja ketiga, pemuja keempat sampai pemuja kelima. Bahkan, yang lebih parahnya kekuatan roh mereka bertiga terkuras cukup banyak dalam pertempuran singkat itu. Setelah kemenangan itu, mereka kemudian memilih untuk mundur sementara waktu dan memulihkan kondisi pasukan Ibu Kota Tiando. Nah, bagaimana kebocoran pembahasan episode yang ke-241 nya? Kita langsung saja masuk kepada inti pembahasannya. Sembari menunggu Master resyo sembuh dari luka fisik akibat terkena serangan dari pemuja kelima, yaitu Guangli, maka untuk sementara, Tang Hao akan mengejarkan kepada Tang San beberapa teknik palu warisan dan sekte Hokien. Maka barulah akan dilakukan rapat oleh Kaisar Suezbe. Dan saat itulah, Tang San akan menyampaikan pendapatnya dan meminta izin untuk menuju ke Pulau Dewa Laut demi menerobos level 100 dan daunnya melakukan pengorbanan, dan tidak akan sempat mengikuti perang lagi disayangkan kakek buyut istana penatua itu tidak akan bergabung kemanapun dikarenakan dia harus melakukan pengorbanan demi melihat cucu tercintanya mewarisi tahta dewa. Awalnya Kian Rensu tidak ingin jika mendapatkan posisi dewa tersebut tapi mengorbankan kakek tercintanya. Justru dia berpikir bahwa mewarisi posisi dewa malaikat dan mengorbankan orang yang dia sayangi satu-satunya merupakan hal yang tidak akan pernah semandi. Kian Daoyu melakukan pengorbanan tersebut dengan cara menahan Kian Rensu dan membiarkan tubuhnya terbakar oleh api Dewa Malaikat. Meskipun sempat berteriak dan disertai perasaan gelisah yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dikarenakan dia tidak bisa melihat kakek tercintanya melakukan pengorbanan itu hanya untuknya. Di saat saat terakhir itulah, Kian Daulio kemudian tersenyum mengatakan bahwa akan selalu ada pengorbanan di setiap usaha. Ini adalah karma bagiku sebagai pelindung Dewa Malaikat. Bahkan sejak awal cucunya itu ingin melanjutkan ujian yang kedelapannya, maka sejak itu juga Lekian Daudi telah mengerti posisi keberadaannya. Yang ternyata seluruh hidupnya hanya untuk warisan malaikat dan juga dewa. Tanpa diriku kau tidak akan mungkin bisa menyelesaikan langkah terakhir ini. Kian Daulio memberikan tugas penting kepada cucunya bahwa jika kau bertemu dengan Tancen maka bantulah aku untuk mengalahkannya suatu saat nanti. Meskipun dia tidak bisa mencapai peringkat 100 untuk menjadi dewa, tetapi keturunannya masih bisa mencapainya. Tiang Dauliu juga harus membocorkan informasi penting kepada cucunya terkait dengan tragedi apa yang menimpa ayahnya Kian Sunji dan juga Dong. Dia menceritakan semuanya bahwa alasan kenapa ibumu selalu tidak baik kepadamu bahkan meninggalkanmu sebagai seorang anak bukanlah kesalahannya. Hanya saja kau harus tahu ini sebelum kakekmu pergi. Ayahmu benar-benar tidak mati di tangan orang yang bernama Tang Hau, tetapi pada saat itu dia hanya melukainya. Justru, orang yang telah benar-benar membunuh ayahmu adalah ibumu sendiri yaitu Bibido Di dalam tenda, kita akan diperlihatkan bagaimana Master Xiao berkata kepada Tang Sang Bahwa hari ini kau telah melihat kekuatan dari Sik Pehautian yang mampu mematahkan kekuatan peringkat 98 hanya dengan menggunakan palu Apakah kau tahu mengapa itu bisa terjadi? Tang kemudian menatap ayahnya dan juga mencoba merenungkan perkataan burunya dia kemudian berkata kepada ayahnya bahwa ayah saat itu kau tidak menggunakan kemampuan roh hanya avatar pelindung saja, tetapi mampu merusak pertahanan dari buaya dolo. Dan aku saat itu bisa merasakan sepenuhnya kau menggunakan wujud roh pelindungmu menggunakan kekuatan yang menakutkan. Bukan hanya panurnya yang bertambah berat, tetapi kekuatan hantamannya juga mampu menimbulkan ledakan yang luar biasa. Rasanya seolah-olah lawan sudah tidak punya cara untuk menyelamatkan diri. Jika posisi itu adalah aku, maka mungkin aku pun tidak akan bisa memblokir seranganmu juga Tapi mungkin ada beberapa peluang dengan mengandalkan Trisula Dewa ini Mendengarkan perkataan putranya, Tang Ho kemudian memandang ke arah Tang Sha Seolah-olah itu adalah sebuah kode untuk mengejarkan sesuatu kepada Tang San Tang Sha kemudian menjelaskannya kepada Tang San bahwa siapa lagi yang akan mewarisi keterampilan rahasia dari Palu Tian. Selain itu kakek buyutmu juga telah memberikan wasiatnya untuk dijaga itu sudah berarti bahwa kau berhak menerima semua warisan dari si TK. Okay. aku tahu bahwa kau akan menghadapi lebih banyak masalah lagi di masa depan dan mengejar ribuan salah satu bentuk untuk melindungi diri. Tang Hao kemudian membenarkan hal tersebut. Begitupun dengan Tang Xiu mengatakan kepada Grand Master bahwa kau telah melalui banyak kesulitan demi melindungi shou sang Setelah berbicara satu sama lain, gurunya dan juga Tang Xiu kemudian meninggalkan tenda. Tang Hao kemudian menghela nafasnya. Dia berkata bahwa sayangnya, teknik kultivasi warisan dari Sekte ini berhenti di generasi kue. Aku masih sangat ingat bahwa generasi terakhir yaitu Kakek Buyut Tang Chen yang menyerahkan posisi Master Sekte kepada ayahku. Tapi dia sama sekali tidak mengajarkan muridnya tentang teknik kultivasi dari Sekte Hao Tian. Sampai mereka sudah melewati satu generasi dan tidak satupun dari para murid mewarisi hal tersebut. Di sisi lain pada waktu itu, aku juga tidak ingin mengecewakan mereka. Aku terus berusaha untuk memecahkan rekor tertinggi yaitu level kekuatan roh di sekte Houtian dan bercita-cita menjadi penatua berharap bisa mendapatkan julukan sebagai kekuatan murid termuda di seluruh benua Dolo. Tang Hao kemudian melanjutkan dia melihat kara putranya sembari mengungkapkan ekspresi bangga kepadanya. Dia mengatakan bahwa tentu saja kau sudah memecahkan catatan yang pernah aku buat sebelumnya. Aku sangat-sangat bersyukur, tapi aku juga sangat malu karena aku tidak pernah menjadi ayah yang baik di masa lalu Dan apa yang kakek melakukan di masa lalu untuk semua orang itu masih lebih baik dariku Tang Sam kemudian berkata kepada ayahnya bahwa ayah, untuk apa kau mengatakan ini? Jika bukan karena kau, maka tidak akan ada aku sekarang Bukankah aku pernah mengatakan bahwa saat orang tua membesarkan anak-anaknya, maka jasa-jasa itu tidak bisa dibayar seumur hidup? Selain itu masa lalu bukanlah pilihan yang kau inginkan Jika aku berada di posisimu juga maka mungkin aku tidak bisa melakukan yang lebih baik seperti dirimu Tang Hao kemudian mengatakan Oke okay, oke okay, jangan sebutkan itu lagi Aku akan mulai menjelaskan tentang teknik kultivasi khusus dari sekte Hao Tian Dan teknik itu hanya dapat diwarisi oleh satu orang dalam satu generasi ini bukan masalah pilih kasih, tetapi karena tuntutan pada kultivator sangat tinggi dan sama sekali tidak ada cara untuk mengolahnya tanpa bakat yang tinggi. Jika itu dilakukan dengan ceroboh, maka sebaliknya akan berbahaya dan juga fatal. Teknik budidaya kultivator warisan ini dikenal sebagai kekuatan Palu Sumeru. Mendengarkan hal tersebut, sepertinya tangsa sedikit tahu tentang kekuatan Palu Sumeru. Sumeru mewakili makna yang tak terhingga Jelas kekuatan ini menunjukkan semacam teknik palu yang bisa menunjukkan kekuatan yang sungguh-sungguh besar Tang Hou kemudian berkata Bahwa sebenarnya jalan dari kultivasimu ditambah dengan kekuatan dewa laut Sepertinya sudah sangat cukup dan bahkan bisa dipastikan Kekuatan palu sumeru sangat efektif untukmu Dari segi kekuatan kau sudah memiliki kemampuan yang cukup Baik itu cincin roh maupun kemampuan tulang roh tetapi sebelum kau pergi mewarisi kekuatan Dewa laut, kau harus mendapatkan cincin roh dan menambahkan Kepalu Hao Tapi itu tidak akan mudah, kau tidak akan mungkin langsung menyempurnakan semua kemampuanmu. Tapi jika kau berhasil menguasai teknik Palu Sumeru, maka itu dapat membantumu untuk menyederhanakannya. Dalam arti yang tertentu, kekuatanku diseluruhkan dari cincin roh yang kumiliki. Jangankan buaya dolo hari ini, setelah kekuatanku pulih, bahkan jika kian dolu datang sendiri, dia masih tidak mungkin untuk mengalahkanku. Aku akan mengatakannya kembali, bahwa ketika aku baru saja menembus peringkat 90, aku telah mengandalkan kekuatan palu yang besar untuk menerobos kepungan dari kekuatan Baleh roh di masa lalu dan bahkan melukai mereka semua. Dari situlah kau bisa bayangkan betapa hebatnya keterampilan dari kekuatan Sekte Hau Tien. Kekuatan Palu Sumiru secara teori adalah untuk memperkecil semua cincin roh yang kau miliki secara bersamaan, Dan sepenuhnya menanamkannya di Palu Hau Tien. Dan itu akan menjadi kekuatan murni dan mampu melipat gendakan kekuatannya. Dengan hal tersebut secara paksa kau bisa menerobos batas untuk menunjukkan kekuatan yang melampaui kekuatan rohmu saat ini. Tidak peduli berapa banyak kemampuan roh yang dimiliki oleh lawan, dan tidak peduli berapa banyak keterampilan yang mereka miliki, tidak akan ada yang dapat bersaing dengan kekuatan murni dari Palu Sumeru yang kumiliki. Hanya saja kemampuan ini menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya, dikarenakan kekuatan tersebut tidak bisa digunakan selain dalam kondisi benar-benar tertekan atau krisis. Hanya saja kondisimu saat ini berbeda, dikarenakan kekuatan fisikmu melebihi kekuatan orang biasa dan kau harus mampu menanggung semua risikonya. Jika kau bisa menjadi penerus Dewa Laut, maka kau harus bisa menyempurnakan keterampilan ini. Kakek Buitmu juga pernah berkata bahwa kekuatan Palu Sumeru Sekte Houtian seharusnya bisa menjadi kemampuan Surgawi. Dengan hal tersebut, Tang San heran dengan perkataan ayahnya mengenai kemampuan Surgawi. Tang kemudian berkata, bahwa kemampuan Surgawi formal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakek duitmu, bahwa hanya dengan menembus peringkat 100, maka akan ada kemungkinan untuk menyempurnakan palu sumeru yang ukuran besar. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak perlu berlatih dengan susah payah lagi. Aku akan mulai mengejarimu tentang teknik kultivasi, dan setelah kau menghafal gerakannya, maka kau akan mudah untuk menerapkannya setelah kau benar-benar pulih -benar nantinya. Dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh putranya, dia hanya perlu mendengarnya sekali saja dan sudah dipastikan akan langsung menghafalnya.